Antonio Rudiger kena karma, ledekan dibayar kekalahan. Antonio Rudiger mencuri perhatian saat Jerman bersua Jepang dalam laga perdana grup E-Piala Dunia 2022 di Khalifa International Stadium, Qatar, Rabu 23 November. Beck berusia 29 tahun seakan meledek pemain Jepang, Takuma Asano, saat beradu sprint di menit 63. Rui Digir bertingkah nyeleneh dengan mengangkat kaki terlalu tinggi saat beradu kecepatan untuk mengejar bola di lini pertahanan Jerman. Nahas, ledikan tersebut berujung karma. Dimanshaft kena tebas, Samurai Biru. Jerman keok 1 dari Jepang. Awalnya, tim besutan Hansi Flick unggul lebih dulu melalui penalti Ilkay Gundogan di menit 33. Lalu, Jepang mengembalikan kedudukan pada babak kedua melalui Ritsudoan di menit 75 dan satu lainnya adalah Takuma Asano, 83, sosok yang dilawan Ruediger beradu lari. Usut punya usut, gaya lari Ruediger tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan. Pemain yang memperkuat klub Real Madrid itu pernah melakukan hal serupa saat main bersama Los Blancos lawan Celta Vigo di Liga Spanyol pada 21 Agustus lalu. Adapun kekalahan dari Jepang membuat Jerman untuk sementara menempati posisi terakhir grup E dengan koleksi 0 poin. Pada laga selanjutnya, Jerman akan menghadapi lawan kuat yakni Spanyol pada Senin 28 November mendatang. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi tinta hitam Jerman dalam keikutsertaan di Piala Dunia. Menurut skuaka, Jerman untuk pertama kali dalam sejarah kalah back to back dalam laga pembuka Piala Dunia.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 Meski Kroasia gagal menang atas Maroko, Luka Modric jadi man of the match. Luka Modric menjadi man of the match dalam pertandingan pertama timnas Kroasia di Grup F Piala Dunia Qatar 2022 versi FIFA. Sayang, Kroasia gagal mengalahkan timnas Maroko dalam pertandingan pertama mereka. Kroasia dan Maroko bentrok di Stadion Albaik, Qatar, Rabu, 23 November 2022, sore waktu Indonesia Barat Kroasia sejatinya tampil dominan sejak menit pertama. Statistik menunjukkan, bahwa Kroasia mendominasi 64,8 persen penguasaan bola. Akan tetapi, Modric dan kolega tidak mampu berbuat banyak. Bahkan, tembakan tepat sasaran kedua tim pun sama, yaitu dua. Itu menunjukkan level ancaman Maroko dan Kroasia tidak jauh berbeda. Alhasil, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 0-0. Ini merupakan pencapaian cukup bagus bagi Maroko, untuk mengawali kampanye mereka di Piala Dunia 2022. Sementara itu, bagi Kroasia, ini merupakan hasil buruk. Sebagai finalis edisi sebelumnya, Kroasia tentu menargetkan poin penuh demi memuluskan langkah mereka ke fase gugur. Namun, skor kacamata mengakhiri pertandingan pertama Kroasia di Piala Dunia 2022. Modric dan kolega selanjutnya akan melawan Kanada di Stadion Internasional Halifah, Qatar, Minggu 27 November 2022, malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid yakin mereka membutuhkan pengganti Karim Benzema.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 Real Madrid siap rekrut fullback milik Bayern Barcelona dan Real Madrid dilaporkan siap bersaing guna mengamankan fullback Bayern Munich, Benjamin Pavard. Masa depan pemain asal Perancis di Bavaria memang kian buram. Menurut laporan Sport, dua tim tersebut siap bersaing untuk mengamankan Pavard di bursa musim panas mendatang. Sosok asal Perancis masih memiliki kontrak hingga 2024 bersama di Rotten. Namun belakangan, perannya bersama tim mulai dipertanyakan lantaran sederet aksi indisipliner yang dilakukannya. Pavard, yang bergabung dari Stuttgart sejak lima musim terakhir, memang memiliki peran lumayan besar di Bayern. Ia sempat hantarkan tim memenangi berbagai gelar, baik di kancah domestik maupun kontinental. Di level Timnas, ia sempat hantarkan Perancis mendulang menjuarai Piala Dunia 2018. Sejak berseragam Bayern, ia sudah mengoleksi 140 laga di lintas kompetisi dan mendulang 9 gol serta 11 asis. Marga dan Madrid memang mengincarnya, guna mempertebal sisi pullback kanan mereka. Masa depan sepasang pemain Barcelona macam Sergi Roberto dan Hector Bellerin mulai diragukan. Keduanya hanya punya kontrak hingga akhir musim ini, performa Sergi bahkan sudah mulai menurun. Sementara itu, Real Madrid juga membutuhkan kompetitor sepadan. Pemain asal Spanyol mulai dirundung isu kebugaran dan tak ada pemain yang setara untuk menggantikan posnya, meski mereka memiliki Lucas Vasquez dan Alvaro Odriozola. Untuk Pavard, Bayern sudah menetapkan harga jual di angka 35 juta euro. Mahar tersebut harus dipenuhi tim peminat, andai mau mengangkut pemain 26 tahun keluar dari Allianz Arena.